Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Bangunlah satu dunia di mana semua bangsanya hidup damai dalam persaudaraan. Apa yang ku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami. Tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Sebelum kamu mengeluh rasa dari makanan. Pikirkan tentang seseorang yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Sebelum Anda mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang meminta-minta di jalanan. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Dari sudut positif kita tidak bisa membangunkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuat kita belum hidup dalam sinar bulan purnama kita masih hidup di masa pancaroba jadi tetaplah semangat elang Raja Wali engkau telah sering mendengar mengenai diriku bahwa aku ini Sejak umur 16 tahun telah mencemplungkan diri ke dalam gerakan untuk tanah air, bangsa, dan cita-cita. Dua sifat yang berlawanan, aku bisa lunak dan aku bisa cerewet. Aku bisa keras laksana baja dan aku bisa lembut berirama Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu Biarkan sejarah membaca dan menjawabnya